Oke, okay, what's up? Kembali lagi dengan Alem um Daun di sini. Kali ini Alem um Daun akan melanjutkan kembali pembahasan dari drama Korea Wonder Woman. Kali ini drama Korea ini memasuki episode yang terakhir nih guys. Episode yang ke-16. Episode yang ke-16 dimulai dari upacara pelantikan Hansung Hye sebagai ketua Hanju Group yang baru. Noah melaporkan semua yang telah terjadi pada saat itu kepada Sung Hye Kedua paman Yeonju pun dibawa ke kantor polisi, namun tidak dengan Yeonju. Yeonju tidak ditangkap oleh polisi karena belum ada bukti yang membuktikan dia bersalah, dan hanya pamannya lah yang tertangkap basah dalam kejadian itu. Kemudian Sung Hye pun memerintahkan Nohak untuk menangkap Yeon Joo dan dia akan membunuh Yeon Joo Karena dia menilai Yeon Joo akan menjadi ancaman yang berbahaya baginya jika dia tetap hidup di luar ruangan Sunwook, Yunju dan Yeonju membicarakan tentang Nohak yang ada bersama Sunghe di mobilnya pada saat itu. Karena itu bukanlah dari bagian rencana mereka nih guys. Setelah sampai di rumah, Yeonju menelepon Nohak untuk meminta keterangan darinya. Nohak melakukan semua itu karena dia tidak ada pilihan lain Sunghae mengancamnya dengan kejadian 14 tahun yang lalu Dimana Nohak pun sebenarnya tahu tentang kejanggalan yang ada pada buku besar itu Setelah Nohak menceritakan semuanya pada Yeonju Sesuatu terlihat aneh pada Yeonju dan ternyata di dalam minuman yang ia minum, Nohak telah memasukkan obat bius ke dalamnya Setelah itu Nohak membawanya pada Sung Hye, Karena Sung Hye ingin membunuh Hyun dengan tangannya sendiri Di sana, Yeonju malah seolah sedang menginterogasi Sung Hye dan membuat Sung Hye mengakui bahwa dialah yang menyebabkan semua kejadian pembunuhan di grup Hanju Dia menyuruh para bawahannya untuk membunuh dan menjatuhkan semua orang yang menghalanginya. Tetapi ada kejutan di sini. Sung tidak menyadari bahwa pengakuannya itu direkam dan disiarkan secara langsung di sosial media. Ternyata ini adalah bagian dari rencana Choi Yong Joo CS. Nih, Sunwok memanggil semua influencer untuk menyiarkan semuanya di sosial media mereka. Karena pengakuan tersebut, kepala Ryu pun terseret Karena namanya disebut dalam percakapan itu Setelah itu, Sung Hae pun kabur dan berusaha untuk mengendalikan semuanya Sung Hae melakukan rapat dengan semua stafnya. Mereka pun menyarankan agar Sung Hae melimpahkan kesalahannya lagi pada Jang Do -wo tetapi Jang dae malah mengubah pengakuannya. Dia mengakui apa yang dikatakan Sung Hae adalah benar, bahwa dia yang memerintahkan semuanya pada kejadian pembunuhan dan kejadian libong sik serta kejadian-kejadian lainnya. Jaksa Yu Jun pun bertanya kepada dia, kenapa dia malah merubah pernyataannya? Ternyata eh ternyata sebelumnya dowo berbicara dengan Sungok. Sungok memberitahu dowo bahwa adiknya tidak diobati dengan benar oleh Sung Hee yang menjamin pengobatannya. Sungok mendapatkan data tersebut dari Nonakim yang melihat resume pada awal dia bekerja di Hanju. Alih-alih diobati. Adiknya dijadikan Sandra hidup oleh Sung He agar Dowo mengikuti semua perkataan dari Sung He. Sung He bisa saja melakukan transplantasi ginjal untuk adiknya, tetapi Sung He malah tidak melakukannya dan melarang hal itu, yang membuat keadaan adiknya menjadi semakin buruk. Sengwok pun menawarkan padanya bahwa Sengwok akan merawat adiknya dengan benar dan akan mengembalikan kesehatan adiknya. Jadi itulah yang membuat Dawo mengakui semuanya, guys. Ketika Dawo tidak menjadi opsi lagi oleh Sung Hee, Sung Hee pun menelpon para menteri dan petinggi pemerintahan. Tetapi mereka menolak semua pernyataan Sunghae karena mereka pun takut terseret juga nih guys Pilihan selanjutnya dia menelpon kepala Ryu Namun kepala Ryu juga malah meminta bantuan kepada dirinya Yang akhirnya itu pun bukan sebagai opsi bagi dirinya untuk keluar dari masalah ini Opsi selanjutnya adalah dengan tidak memberitakan kasus itu di televisi Sung Hae menelpon televisi itu agar tidak memberitakannya Jika mereka memberitakannya, maka semua sponsor dari Hanju Group akan ditarik dari sana guys Tetapi hal ini sudah diantisipasi oleh Hyun Ju. Sebelumnya Yonju telah berbicara dengan reporter yang biasa menyiarkan berita ini guys Reporter itu malah menyiarkan berita itu dan mengatakan bahwa Hanju menyuruh stasiun televisi itu untuk tidak memberitakannya Reporter itu berpikir bahwa ini adalah hari terakhir dia bekerja di sana jadi dia ingin melakukan sesuatu yang bermanfaat. Oke, opsi ini pun gagal guys Kang Mina mengungkap kebenaran lagi tentang Sung Hee. Dia membicarakannya dengan Myong Won Kang Mina mengatakan bahwa putra sulungnya yang meninggal gara-gara asma itu karena Sung Hee berperan di dalamnya Sampo anjing yang disumbangkan oleh hanju ke penangkaran hewan itu mengandung jad yang berbahaya bagi penderita asma dan Sunghae tidak memberikan alat breathyzer ke anak sulungnya dan malah menyimpannya dan seketika breathyzer itu menghilang guys jika anak sulungnya menggunakan Bread Heijer, mungkin anak sulungnya bisa terselamatkan. Rapat pemegang saham Hanju pun dilaksanakan untuk memutuskan beberapa keputusan dan untuk memecat atau menurunkan keluarga Han Yong Sik dari grup Hanju. Dan ternyata, oh ternyata ada kejutan lagi. Nonakim juga punya pengaruh besar di grup Hanju, yang akhirnya putusan itu bisa segera dilakukan. Dan akhirnya, rapat itu memutuskan bahwa Ketua Han Yong Sik semuanya dipecat dari grup Hanju. Sungai pun melihat semua pemberitaan yang terjadi di luar sana, dan akhirnya sungai pun mencari dan mencoba lagi cara untuk dia bisa keluar dari masalah ini. Dia mencoba untuk kabur ke Vietnam dengan cara membuat kejadian bunuh diri. Korban dipakaikan pakaian miliknya, perhiasan miliknya juga, agar mereka mengira bahwa... Sung He telah bunuh diri dan meninggal, tetapi Yeonju dalam penelitiannya itu sangat berhati-hati dan menyadari hal itu bahwa jasad yang ditemukan bukanlah jasad Sung He, karena dia memeriksa pakaian dalamnya itu bukan milik Sung He. Yeonju mengetahuinya karena ketika dia di Hanju, dia sering mencuci pakaian keluarga Hanju Akhirnya dia pun ditangkap oleh polisi Oke, jadi semuanya kali ini sudah tertangkap pelakunya pada kejadian 14 tahun yang lalu ya guys Mulai dari ketua Hanju, kepala Ryu, sampai dengan Sung Hye Ayah Yeonju pun sekarang kini sudah dibebaskan dan sekarang mengelola usaha ikan miliknya bersama paman-pamannya tentunya. Sungwok sekarang menjadi ketua Hanju Group dan Yumin Group sekarang dipegang oleh Kang Mina yang asli. Setelah semuanya selesai dan dirasa aman, Sungwok Beserta Yeonju pun pergi ke Amerika untuk membangun keluarga di sana huh, Oke, okay, selesai sudah drama Wonder Woman kita bahas Dari episode 1 sampai dengan episode yang ke-16 Jadi bagaimana nih menurut kalian drama ini? Tulis di kolom komentar ya dan sampai jumpa di drama jirisan